Woi, gue udah bikin Twitter Tid, ada suka? Tid, dulu lu terus Aduh! Cut, cut, cut, cut! Ya. Di gue Kayak gitu ya, soalnya udah susah Gak tau deh Cut Woi, ini, ini bebek lu Bebek? Gak ya, Akhirnya ya, ya, cewek juga, ya. Ya, <laughs> <laughs> ya, uh, masih dua sih Eh, masih dua Minggu <laughs> <dia> juga 10, 1, 1 Action Stand by Rolling sin sa, eh, sin 10 1 1 tag 2 pulang deh Ketok. Kat kat kat kat. bocor kat <cut>, <tut> <Cut>. Action. Jangan <tut> gitu deh kat. <tut> CUT Twitter, bikin gue dikutup banget semangat Gue sampai lupa, buat Ah Action Action Atau aku bisa, gak bisa, itu. Action. Belom ngetik dulu, Sebelah <laughs> sini, Jis. Jis. Tadi Kakal langsung naik. Ya hilang deh Kak <laughs> Putri. kamu tuh ya akhir-akhir ini main in, mainin laptop terus, tweet teran dulu. sih. lah kan emang cintanya merah semua. bukan itu maksud aku. kakak <itu clutch> kakak kurang tinggi kan mereka potong ya. iya iya. maksud kakak bukan itu. kamu tuh ya akhir-akhir ini mainan tweet. ulo ulo ulo. iya bangsi kak. ulo ulo. kakak kakak kakak Alvira. <SILICAN> <SILICAN> <SILICAN> <SILICAN> <SILICAN> Action. Gue tuh suka kesel sama bumi ya. Karena di bumi itu banyak kekerasan, banyak kejahatan, banyak prostitusi, banyak perkosan gitu. Ya. Dan gue tuh sempat berpikir untuk pindah ke planet lain. Karena menurut gue di planet di planet lain itu enak. Gak ada kekerasan, gak ada kejahatan, gak ada prostitusi, tapi nggak ada oksigen. <SILICAN> <SILICAN> <SILICAN> <SILICAN> ya kan? Makanya. Dan gue tuh juga suka eh kasih